Ya, Omang kipi kita sekarang aja ada di Cisokan Yaudah Yaudah Agar banget Disini tuh indah banget Ini pokoknya mantep kalian, kalian, kalian Ini salah satu tempat yang akan tenggelam suatu saat Mungkin beberapa tahun kemudian ini paling terbesar uh, bendungan terbesar di Indonesia Nih lihat kedalamannya mungkin beberapa kilometer ya dari permukaan laut ini lah Nih, guys dalamnya Nih, itu masih dibangun sekitaran mungkin tiga tahun kemudian atau 4 tahun kemudian Dulunya ini di bawahnya ini sebuah kampung guys, kampung sekarang juga masih ada terseparoh-separoh kampung. Nah sekarang udah apa, Udah pada mulai pindah karena ini akan tenggelam. Hmm. Lihat nah, ini pemandangannya. Hmm. Ini salah satu benteng yang dibangun beberapa tahun ini? Ke belakang nih. Oke, okay, kejalan ini kita hmm. telusuri sampai ke ujung sampai ke ujung proyeknya. Kita jalan-jalan menuju Cisokan proyek. Oke, okay, let's go. Nih di bawah ada kampung nih dari dari atas tadi kelihatan nih kampung. Sekarang nih kampungnya nih masih ada nih yang belum pindah nih. Misalnya nantinya ini akan tenggelam nih. Ini kampung ini akan tenggelam nih. Lihat. Yes. Hmm, ini ini belum nyampe ke lokasi ya. Ke lokasi itu masih belum tempatnya masih jauh mungkin, mungkin berapa lagi ya Oke nanti kita ke sana lagi let's go berbahaya lihat nah. area berbahaya dilarang memasuki area proyek hmm, tadinya mau ke lokasi cuman nggak bisa masuk